Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys jumpa lagi bersama Global tekno ya Jadi di kesempatan kali ini kita dapat Kasus hp baru nih ya Ini merupakan hp Seri terbaru ya Bisa dikatakan hp terbaru dari brand OPPO ya Ini merupakan hp OPPO Reno 5F ya guys Jadi kondisinya seperti ini nih Ini kita tunggu dari semalaman dia mentok Di kondisi seperti ini Namun ada bedanya nih guys Ketika kita lock kita kunci kita matikan kemudian kita tekan nyalakan dia muncul di sini logo sidik jarinya muncul ya ini kronologisnya HP ini terinstal aplikasi yang lagi rame tuh sekarang tuh aplikasi slot ya jadi menurut informasi yang punya ini HP ini diinstal aplikasi slot downloadan APK mod dari YouTube ya guys kemudian setelah diinstal untuk main ketiduran bangun-bangun sudah seperti ini kondisinya guys Ya, ini menarik sekali nih ya. Jadi seperti ini guys dia. Ini solusinya seperti apa? Yang pertama kita bongkar dulu guys untuk back cover atau casing belakangnya ini ya. Seperti biasa kita menggunakan tool ini ya dari Sunzi. Ini relief ya. Sorry bukan Sunzi lagi. Ini kita pakai relief. Ya, yeah, ada rodanya guys. Kemudian kita tambahkan cairan sehat ya seperti biasa penghancur lem Tujuannya agar lemnya ini hancur dan proses pembukaannya dapat kita lakukan dengan mudah guys Wah ini HP mahal guys Reno5 kita bongkar guys Kondisinya mentok seperti ini ya kadang-kadang dia muncul logo sidik jarinya guys di sini guys, kadang-kadang hilang. ini kalau berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah guys ya ini kondisi seperti ini dia namanya ngepris ya guys ya, atau unbreak atau gagal booting ya. ini bisa kita refresh. Tapi kita lakukan pembongkaran aja dulu guys, nanti kalau misalkan nggak sembuh itu nanti kita lakukan flash total ya. <tuh> kita gunakan token listrik nih guys tujuannya apa ini kan lembut ya, elastis kalau pakai tempered gelas yang 5D itu kurang kaku kalau ini sedang nih tujuannya biar nggak gores casingnya guys jadi biar casingnya utuh nggak rusak ya, nggak gores kalau pakai besi dia akan nanti bisa melukai daripada casingnya ini Oke ya, kita sesat pelan-pelan seperti ini guys jadi back cover atau backdoor belakangnya ini guys ini plastik biasa ya atum nah, tuh kelihatan tuh kemes kayak gitu jadi bukan kaca bukan besi bukan Mika ya ini cukup plastik seperti halnya Vivo Y50 Y30 sama seperti ini deh, guys harganya mahal namun bahannya nih Aduh beda dengan Redmi Note 8 ya Note 8 itu dia udah pakai kaca dia jadi ketika kita paksa seperti ini dia akan patah guys pecah Redmi Note 8 Redmi Note 7 itu dia kaca guys jadi nggak bisa kita buat seperti ini harus pelan-pelan dari pinggir ke pinggir oke okay. Oke okay guys jadi seperti inilah ya kondisi dalamnya HP Oppo Reno 5F ya setipis ini guys Ya, kita lanjut buka bautnya. Ya, masih segel garansi. Oke okay guys jadi seperti inilah kondisinya ya guys ya Seperti konsekuensi kita di awal HP ini memang unbreak atau crash ya Bahasanya nge seperti ini Sekarang langkahnya setelah kita bongkar casingnya seperti ini guys Itu kita cukup lepaskan aja dulu baterainya guys Kita lepas, kita tunggu beberapa detik Kemudian kita pasang kembali ya guys ya Kita refresh gitu guys ya Artinya kita segarkan HP ini Biar dia bisa segar kembali Dan kemudian kita pasang kembali guys baterainya Kemudian kita nyalakan lagi guys Oke okay guys, di sini sudah bisa kita lihat sama-sama ya, HP sudah kembali normal guys, dan ini memang HP Oppo Reno 5F ya guys ya. Jadi demikianlah tutorial cara mengatasi HP Oppo Reno 5F yang crash atau unbreak atau mentok logo ya guys ya, tanpa flash ya. Oke okay guys, sampai jumpa pada video kita berikutnya, sampai jumpa, bye bye. Mantap jiwa mempesona.